Saya itu kecangkul ulu ibaratnya itu Saya itu hanya membantu bapak saya nyangkul di sawah Menyiapkan ladang Ibu saya mengantar Sesimpel itu di depan saya sebelumnya Sampai saya taruna, saya masih cangkul. Kalau boleh dikatakan dulu saya melanggar aturan itu Karena taruna kan kalau pulang ke kampung Tidak boleh bayar baju sipil Tapi saya anggar itu Karena saya tidak mungkin di kampung saya Sementara saya pakai baju taruna Bapak saya ke, ke, ke, ke sawah, nyangkul Saya anak cowok satu-satunya Saya lepaskan semua atribut itu saya menggunakan training, walaupun saya tidak melanggar betul karena saya pasti pakai training. Tapi saya nyangkul dengan bapak saya. Menyiapkan untuk ditanami tadi. Sampai tingkat tiga. Tingkat tiga saya sebagai komandannya yang koperata Kan adik-adik saya itu suka datang itu. Ke rumah kan. Saya berwanti-wanti. Jangan datang ke rumah saya. Siap, saya akan, enggak boleh. Itu sudah perintah dari saya. Pemandan kamu memberitahkan, kamu jalan ke rumah saya. Karena jalan, -jalan ke rumah saya itu masih makadam. Jadi kasihan. Uh, kalau mereka datang ke rumah saya, pasti kan pakai mobil. Itu kasian, mobil. Betul saja, begitu saya lagi di sawah, adik-adik kami datang, pakai mobil sedan pula. Adik saya datang ke, ke sawah itu. Kang, kang, ada temennya kakaknya datang. Apa ah, kenapa ini bocah-bocah ini? ini saya masih pakai cahangpul, masih pakai camping, datang. Siapa ini adik teman saya? Oh, bukan, ternyata adik-adik saya. Dia melihat saya tuh, ini senior senior senior itu, ini senar saya menghabis itu. Serang siang hari itu, enggak. Udah, udah, jangan hormat. Jangan ingin lagi pakai pen. <tuh>. Sehingga dari belakang-belakang belakang itu saya tidak memilih penebang tempur. Tapi masih gitu kan kita tidak tahu yang mba ya. Begitu ada pemilihan, saya dari bakat saya, dari terbang saya, nilai itu, saya masuk menjadi penebang tempur. Dan itu penebang F-16 mula. Waktu itu adalah F-16 yang tertinggi. Ini adalah suku ya mba nah ya. Baik saudaraku, ini... Ya sengaja saya viralkan ini video-video seperti ini ya sebagai suatu motivasi atau inspirasi. Ya, ini sinar saya ya abang saya brigadir jenderal wastum ya di mana beliau lulusan TNI eh, Taruna ya Taruna Akademi angkatan udara yang di Jogja ya, kalau, kita, kalau kita lihat tadi sekilas waktu taruna beliau adalah salah seorang pejabat ya di resimen kor taruna nah, karena ada wingnya apa kalikur namanya oh, jabatan oh, komando taruna ya atau podok podok taruna Nah, ini kenapa saya nekan Karena tidak sedikit adik-adik remaja yang ada di akun media sosial saya, khususnya di TikTok. Ya. Yang pilih masuk tentara maupun polisi. Bahkan tidak sedikit dari mereka itu belum tahu apa itu tantama atau itu bintara, apa itu perwira. Apa itu AKMIL, apa itu AAU, apa al apa itu AKPOL Tidak sedikit diantara mereka masih belum paham Mereka pahamnya ya menjadi tentara atau polisi Bahkan ada yang pernah bertanya kepada saya Eh pak, manggilnya pak di tiktok tuh Pak, yang mana lebih tinggi pangkatnya Kopral atau Kopassus? Baik. <San> kopral atau Kopassus. Nah, saya ketawa memang geli ketawa. Tapi itulah harus diberikan mereka pemahaman apa itu Kopassus, apa itu Kopral. Harus mereka diberikan pahamkan karena mereka mereka ini rata-rata mau lihat gagahnya tentara ya, gagahnya Brimob Apa Ingin cita-cita seperti itu. Nah ini banyak-banyak di media sosial khususnya di TikTok. Nah tentunya saya yang pernah mengalami sebagai seorang tentara eh, berusaha menjawab semaksimal mungkin apa yang saya bisa jawab dan menjadi wewenang saya. Ya. Ada juga yang nanya, Pak yang mana lebih hebat angkatan darat atau angkatan udara? Pak yang mana lebih hebat angkatan laut atau marinir Ada nanya-nanya begitu Ya kan Ada juga yang nanya Yang mana lebih tinggi pangkatnya Brimob atau Kopassus Ada juga yang nanya Ya Yang mana lebih tinggi Antara radar Dengan kostrat Begitu-begitu banyak ya dan banyak juga yang ragu masuk tentara, masuk polisi, karena selalu mendapat info-info bahwa masuk tentara, masuk polisi itu bayar tinggi. Bahkan dia bilang kalau nanya ke saya, Pak, pasarannya masuk tentara berapa? <tuh> pasarannya. Nah, di sini saya ada laku, bagi adik-adik remaja, baik putra-putri Indonesia yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara lewat jalur TNI maupun Polri yang pertama adalah itu kalau daftar TNI Polri itu gratis itu yang pertama dulu ya yang kedua siapkan fisiknya latih fisiknya mulai dari larinya pull up push up sit up berenang dilatih semaksimal so, mungkin kemudian selama sekolah belajar yang tegung biar nilainya tinggi waktu SMA kemudian cek kesehatan yakinkan adik-adik semua dalam keadaan uh, sehat badan, sehat tubuh selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari selalulah bersifat jujur sehingga nilai kesehatan jiwanya atau kesua atau nilai psikotesnya itu bagus yeah. Jangan suka berbohong, yang suka berbohong pasti psikologi nilai psikologinya itu jelek Kalau suka berbohong Kalau jujur apa adanya, ya kalian akan mudah menjawab itu Ya masalah tes-tes psikologi Ya mental ideologi Kalau mau Mental ideologi, udah, NKRI harga mati. Dalam itu Pancasila. Ini. Seperti yang Pak ini ya. Beliau lulus dari Akabri. Ya, abang saya ini. Seorang anak petani. Ya, kita sudah dengar tadi. Bahwa setiap beliau ada cuti pulang kampung. Ya selalu membantu orang tua untuk menyangkul di sawah. Jadi begitu kawan. Ya, semoga video ini ada uh, sebuah motivasi atau inspirasi yang besar buat saudara-saudaraku, buat adik-adik yang ingin uh, mengabdi kepada negara melalui TNI maupun Polri. Dan lebih khusus untuk menjadi perwira di Akademi, baik Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, maupun Akademi Kepolisian, ya Akademi Polisi. Demikian kawan, bagikan videonya dan kita doakan semoga Brigjen TNI, Wastum, ya Abang saya, Kakak saya, sinor saya. General kita semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Merdeka, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.